Oke, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dari eh, channel tantinya. Oh, channel kasih oh, sudah mampir di channel FBN ya, guys. Jangan lupa Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya. Tengok Bunda, selesai. bikin lagi, cipta oh, kayak gini cipta kayak cipta, cipta, kayak lagi, cipta, sini bikin sini disamping ini, ini, apa? Lagi? Mereka, apa lagi? mengambil apa ya tuh? Iya nanti orang makan nanti. sayang cepat nak belajar cepat-cepat orang mau dia kaki kumpulkan lagi nak cepat dah sini aja taruh dulu sini angka ini bisa ya bikin kayak gini kan bisa ya bikin kan nak bikin sini ini lurus nah bikin di ya angka L nama itu. Cepat Nak, biar kan ditengokkan sama yang di rumah nanti kan, sama Ibu. coba lihat itu, tengokkan Ibu. Kayak gini, nah tengok. Bius, nah. nah. Nah. Bisa kan? Nah, bikin lagi. Cepat Nak. Di sini yang kosong ini. Kosong nih, tengok yang kosong tadi bisa deh, mah.